sangat asri ya guys jadi ketika masuk ke dalam ini udah terdengar bunyi-bunyi burung serangga-serangga hutan lumayan takjub saya lihat ini karena belum sempat sempatnya udah berapa tahun pengen di sini nih di Tahura ini juga sebagai uh, apa ya habitatnya Harimau Sumatera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di Bang diraga Channel guys Hari ini saya mau Ngetrip ke Tahura Taman Hutan Raya Yang ada di kota Kanbaru Sekitar Jaraknya itu sekitar 30 kiloan lah ya saya mau ngeliat seperti apa tahura yang ada di Kota Pekanbaru nih guys oke okay ya selamat mengikuti udah di kawasan Car Day yang ada di Kota Bukan baru nih guys, di Jalan Sudirman, ya, lumayan ramai. ada di sekitaran Rumbay Tepatnya di daerah Meskip nih guys Biasanya kawan-kawan pesepeda Menjadikan ini sebagai titik kumpul kalau ada acara-acara gabungan Oke okay. di, di sebelah kanan kita itu Stadion Karudin Nastion yang dipakai untuk kegiatan pon waktu di Riau tuh guys. Sekarang mungkin dijadikan tempat latihan juga ya buat PSPS Riau mungkin. lebih kurang hampir satu jam saya bersepeda nih guys. Mungkin nanti di, di daerah Simpang Bingung katanya. Di situ kita akan break. Oke okay ya. Saat ini saya sudah di kawasan Simpang Bingung yang ada di Pekanbaru, uh, berada di kecamatan Palas nih guys. Kenapa dibilang Simpang Bingung? Karena dulunya ini simpang ini nggak beraturan, jadi banyak orang yang salah masuk ruas jadinya. Dibilanglah Simpang Bingung. Oke deh, kita mau cari sarapan dulu nih. udah lumayan porsir. Uh, Saya lagi istirahat di kawasan Simpang Bingung nih guys Oh ya ini nih eh, salah satu lintas Sumatera menuju eh, Sumatera Utara, Medan, eh, Aceh Jadi keluar dari kota Pekanbaru nya melalui jalur ini Lintas Utara itu lumai, gitu ya Oke, okay, kita bentar lagi mau ngelanjutin perjalanan, jadi paling sekitar 10 kiloan lagi nih guys, menuju taman hutan rayanya. Suki Lintas timur arah utara ini lumayan sering menanjak nih guys uh, jalanannya Di depan kita, di sebelah kanan kita ini Uh, pintu tol menuju Dumai Ini pintu tol Pekanbaru Dumai Kita baru aja ngelewatin perbatasan antara Kabupaten Siak dan Pekanbaru Jadi paling sedikit lagi kita nyampe ke Tahuranya nih guys Oke, di belakang kita gerbang masuk, pintu masuk, Taman Hutan Raya, Sultan Sarif Kasim nih guys. Nanti kita coba seperti apa situasi di dalam ya. ya pohon-pohonnya rindang karena ini taman hutan raya bayar Bu berapa boleh kami orang dalam Bu. belum ada belum ada pagi iya belum ya Ini sore nak.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 Kita udah di dalam nih guys, udah di spot uh, taman hutan rayanya. Di sini mungkin banyak wahana-wahana, cuman memang karena saya masih pagi, jadi belum ada pengunjung lain. Memang masih sepi ya. Di Tahura ini juga sebagai uh, apa ya habitatnya harimau Sumatera. Jadi di sini kawasan hutan lindung, lumayan. Asri, jadi wajar kalau seperti harimau masih ada di sini nih guys. Oke okay lah nanti kita mau cari spot buat ngopi-ngopi. Di belakang nih ada tangga yang lumayan ini ya banyak tuh anak tangganya lumayan tinggi. Cuman saya malas ke atas guys, capek perjalanan pulang masih jauh nih. Jadi uh, total perjalanan saya tuh mungkin lebih kurang uh, 30 kiloan lah ya sampai ke spot Tahura nih guys. Berada di sebelah utara Kota Pekanbaru, cuman rupanya udah masuk ke Kabupaten Siak nih. Jamatannya mungkin apa ya? Kurang tahu juga, nanti kita cek aja di di jalan ya. Eh uh, tempat ini cukup rekomendasi buat kalian ingin Uh, apa ya berlibur singkat terus mungkin bisa bersepeda juga dari kena nggak terlalu jauh juga dari kota Bekanbaru nih guys sebetulnya masih banyak nih uh, spot buat dijelajah cuman saya uh, memikirkan untuk menjaga stamina juga nih guys kena lumayan jarak tempuhnya nanti pulang ya lebih kurang juga 30 kiloan lagi jalanan juga lumayan berbukit di sini nih kan Oke ya, sambil menikmati kopi, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di trip berikutnya.